Kini tentukan Berapakah konstanta pegas Apabila diketahui data-data sebagai berikut Masa 50 gram Percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat Panjang pegas mula-mula 48 cm Panjang pegas akhir 54 cm Berapakah konstanta pegasnya Pertanyaan kedua Panjang mula-mula pegas adalah 48 cm Panjang akhir pegas mencapai 67 cm Dengan nilai konstanta yang digunakan sebesar 5 N per meter Berapakah masa beban kedua Apabila percepatan gravitasinya bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat Persoalan ketiga Diketahui panjang mula-mula pegas adalah 48 cm Panjang akhir pegas mencapai 90 cm Dengan nilai konstanta pegas 6,25 newton per meter Jika pada percobaan tersebut Masa beban yang digunakan adalah 200 gram Berapakah nilai percepatan gravitasi di tempat percobaan tersebut?